Kita support yang terbaik mudah-mudahan Subscribernya juga ini Satu juta persahabatnya ya Mau otewa satu juta Mudah-mudahan saja kekuatan kita Semakin solid mendukung yang terbaik Karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Sebuah unggahan dari IGSnya Ayah Kejora Yang mengucapkan sebuah ucapan selamat ulang tahun Kepada Rara ya Selamat ulang tahun anak Abah, Ed Lida Rara 06, semoga panjang umur, sehat selalu, dan tambah sukses. Amin. Wah, ternyata hari ini Rara Lida sedang berulang tahun bersahabat ya anak Abah, kata Ayah Kejora. Mudah-mudahan Rara juga diberikan kesehatan dan kesuksesan bersahabat ya Amin. Ya Robbal Alamin. Untuk berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga dari akun family Alasker Leslar 23 yang mengunggah sebuah pasangan video persahabatnya terpantau ada mobil Pak Bos dan Bu Bos ya perhatikan plat mobilnya L -lar. Wow <inaudible> sudah dipastikan itu adalah mobil idola kesayangan kita. Ada sebuah kalimat kansen yang dituliskan di postingan tersebut, mobil pak bos dan ibu bos nih. Wah wow, penasaran apa mungkin mau otw ke RCTI persahabat? Ya aduh makin gak sabar aja menyaksikan idola kesayangan kita. Dan kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Ya ini dari akun Wati Lesler 16 mengatakan dalam kolom komentar. Waktu di Bandung sepertinya Kata persahabat ya kita lihat juga Jawaban komentar dari akun yumi Taiwan. Iya pacar lintar Yang story saya katanya tuh Wah ternyata Ini momen ketika di Bandung Persahabatnya perjalanan Lester Ski Bilar Sekaligus langsung tiga mobil Yang kawal ya masya Allah Idola kesayangan kita memang luar biasa The best nya mudah-mudahan Selalu sehat selalu diberikan Kebahagiaan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Untuk ke kabar berikutnya juga persahabat, ya jangan sampai lupa nih untuk menyaksikan idola kesayangan kita yang akan menjadi bintang tamu di acara Ima Indonesian Music Award 2021 yang akan disiarkan di Studio RCTI hari Senin hari ini tepatnya tanggal 6 Desember 2021 pukul 18. 00 Waktu Indonesia Barat Mudah-mudahan idola kita Malam ini memborong piala penghargaan Wow <laughs> Yuk dukung support yang terbaik Untuk Lesti Kejora Ke kabar berikutnya juga Persahabat tersebut info dari Ibu Harsiwi Ahmad Di Indosiar ada acara Di traktir Indosiar Surabaya Perhatikan di kalimat cancel info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Sahabat tercinta Indosiar sedang bagi-bagi rejeki nih untuk menyambut ulang tahun Indosiar ke-27 pada 11 Januari 2022 mendatang Para kru Indosiar datang ke kota sahabat untuk menterang ke sahabat makan siang Wow rejeki banget kan Ditambah Indosiar akan memborong makanan di warung dan siapapun boleh makan gratis di traktir Indosiar. Lebih mantapnya, selain makanan yang diborong, Indosiar juga akan memberi modal tambahan untuk mengembangkan usaha warung makannya. Yuk ikutin terus di seluruh provinsi di Indonesia, siapa tahu sahabat kebahagiaan, dan nantikan di traktir Indosiar di ketemu. Wow, semangat banget ya! Dukung banget nih acara Indosiar. Mudah-mudahan selalu berkah, barokah, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Dan selanjutnya juga, persahabat perhatikan di sini sebuah gambar dari akun kapan lagi dangdut ini mengunggah sebuah postingan foto kakak pilar dan Dede anggasi Dan ada sebuah kalimat: "Baby bump makin besar ini 8 potret terbaru Lesti yang tambah glowing dan tebar kebahagiaan. Aura keibuan kini terpancar. Wow, masya Allah, banget persahabat ya, kita lihat juga sebelumnya." Ada kalimat yang dituliskan di postingan tersebut lewat caption. Perut Lesti kini sudah makin besar dan menonjol. Meski masih misteri berapa bulan usia kandungannya, aura keibuan serta pesonanya yang makin cantik sudah terpancar seperti beberapa fotonya di IDA 2021. Ia terlihat sangat bahagia di momen tersebut. Yuk intip potret Lesti yang makin cantik dan glow di sini italia persahabat ya keberselit berikutnya masya allah banget memang inilah kesayangan kita mudah-mudahan saja selalu bahagia amin berikutnya juga ini potret lesti kakak Bilar bersama sang ayah masya allah mudah-mudahan idola kita dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan selalu diberikan kesuksesan dan ke kabar terbaru selanjutnya, yang kita lihat aja nih ada sebuah kabar yang membuat kita bahagia dan semakin gak sabar persahabat ya diunggah oleh akun Instagram Tuti underscore Love Perhatikan di video ini, ternyata Bang Ariel sudah berada di studio RCTI. Wow, kita lihat kalimat caption yang dituliskan. Bang Boril udah di studio nih Masya Allah banget ya Ternyata Bang Boril sudah ada di studio Indosiar Sepertinya sih mau gladi resik ya Dede Elasti Mudah-mudahan saja lancar Dan dimudahkan persahabatnya Untuk idola kesayangan kita hari ini Banyak tanggapan, banyak komentar juga Yang diberikan dari para fans yakni dari akun Rini Yulianti 799 menyatakan. Dude, deg-degan gak sabar nonton termalem. Katanya itu masya Allah banget ya, siapkan cemilan kalian. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Standby di TV, para sahabat ya, RCTI akan menyiarkan secara langsung acara IMA, Indonesian Music World 2021. Karena idola kita, Dedek Lesti Kejora ini akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Pastinya. Bakal ditemani oleh suami tercintanya nih persahabat ya. Kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantaukan channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik. Terbaru terupdate dong terhanya selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.